belakang ada yang minta mentoak benci Oh, mentoak benci Penarakseda sayang Penarakseda, okay. enci Satu request Oh, okay. enci Oh, para penonton dikira request Mentoak benci Lagu mudah-mudahan tak terbenci penganten, enci okay? Baik, kita akan kasih satu singa tembang-tembang Lawas sasarnya dulu, mentoak benci Sao coi giọt gối ăn Got nothing but just that kita bangsa santi dilu parata sarasari kase ta banu ibantu apa kesi dilu parata I put my head on ya ku yang salah tak yang Oi, kalah <laughs> ko Kita akan kasih satu singkat tembak-tembak Sasaknya tadi -ong -ong. Penaraksidu milik, milik judul Oke okay, mas Kita akan kasih satu singkat tembak kublo Sasaknya dulu kita akan kasih bersama bang Alia bersama Renata Langsung saja yuk Penaraksidu Buat anda Siapa maka kasih sekteruna ya di Terus I'm a scientist. I'm a Oke okay, terima kasih bendaraksi deh Mbak Aulia lampa jelus mutan lampa lampa.